aduh ini game banget bro <laughs> untung gratisan eh sih ini keren sebenarnya gambarnya Unreal Engine mah benar-benar sakti eh mantap ini kalau kalian pernah main gini nih eh, mirip game-nya Mickey Mouse yang Castle of Illusion itu bro cuman nuansanya aja yang dibikin beda ya gak gak serem-serem dikit lah anjing Oke okay, bro, kita kembali lagi di channelnya Muni Kali ini kita akan ngebahas beberapa game gratisan yang memang mantap jiwa mah bro, mantap sekali. Kita harus cobain aja game -nya ini. Nanti gua review juga bila perlu. Nanti kalau sempet gua mainin di live streaming. Ini ada game yang memang uh, di dua perusahaan besar untuk uh, supplier game ya bro Gua sempat ngecek dari uh, Steam ya Ini ternyata berbayar bro, Frostpunk Gua ngelihat di Epic Game ini gratis Jadi buat kamu kalau memang iseng, lagi gabut ataupun lagi jenuh untuk mainin game RPG Ataupun yang lain-lainnya, kalian bisa download aja ini dia bro, eh hey, lumayan 140 rebus ya <laughs> Ya udah, gue langsung download aja ya bro Kita langsung tester, tapi gue pengen mainin dulu si Little Nightmare Akhirnya gue udah selesai downloadnya, lumayan juga gak besar Filenya untuk ukuran game adventure sederhana seperti ini ya uh, Sebenarnya bukan sederhana sih, gameplaynya cukup kaya dan epic ya bro ya Dengan kapasitas kualitas grafik yang bener-bener Uh, di atas rata-rata ya bro kalau gue lihat Gue mau coba pakai uh, Apa ya, joypad ya bro Kalian bisa beli lah joypad gak terlalu mahal sekarang Untuk yang Xbox ya Ini kayaknya game-game adventure seperti ini ya memang harus mainnya pakai joystick enaknya ya Kecuali kayak game-game uh, uh, apa fps ya First person shooter Terus game-game yang benar-benar membutuhkan mouse. Ini agak serem juga bro. <laughs> ini orang ada aja ya bikin game kayak gini. Tapi ini sempat booming dulu di tiga tahun yang lalu. Gua nggak sempat uh, ngerasain nyoba dan memang uh, waktu dulu sih gua senangnya game multiplayer masif ya. Uh, tapi nggak ada salahnya kita coba. Kemarin seperti di gratisin nama Steam. Ini produk Steam. Uh, untuk ini apa, little nightmare ini ya? Yang sekarang sih kalian kalau mau beli ya, mendingan yang langsung versi 2 nya bro. Uh, itu pasti lebih bagus lagi untuk uh, gameplaynya. Oke okay, kita mimpi kali ya maksudnya ya. Gambarnya bro, aduh, sederhana, kelihatan ya. Tapi bagus bro. Ya, aku. Uh, untuk uh, tombolnya juga gak terlalu susah. Dia cuman nyalain api terus jongkok terus ini checkpoint nanti kita uh, telusuri aja ini gamenya kayak apa loncat paling buka ini ini pakai ya betul RT R2 ya kalau misalkan di stick PS ya ini jongkok pakai okay, L uh. LB, Hari pakai X. Sebenarnya sih kalau ngelihat dari pola permainannya nih sama aja seperti game game adventure yang buat anak-anak gitu. Cuman nuansanya aja yang dibikin serem. Hari juga bro, <laughs> bagus sih. Gue beberapa kali ke playset. Tadi sempat nyoba coba Aduh, <laughs> aduh, apa ini ya? Eh, ini gak bisa gerak. Uh. ah, ngulang, bro. Ini checkpoint gak ya? Langsung, oh iya, bener. Wah, oh, gue gak langsung nyalain lampu. Ih, ih, ih anjir, lu. Eh hey, pacet, lentah ya. Ih, eh, hey, hey. eh. <laughs> ya udah, Woi. Lelah bro. Ini kalau kalian nggak cobain nyesel deh. Semoga masih bisa gratis ya. Lumayan, seru-seru. Ini gua lagi mager. enakan main kayak gini dulu lah. oke okay, yunah skip lah itu mah nanti kita mainin lagi gua pak masih uh, mau mainin satu lagi game yang keren gak kalah kerennya ini baru juga epic untuk game ini sangat uh, digemari adalah sekitar 2-3 tahun yang lalu game ini adalah simulasi kota survival mah bro survival simulation city ini adalah membangun kloni yang masih bisa kalian pertahankan hidup. <laughs> Jadi bukan mencari untuk kekayaan seperti kayak game-game simulasi building lainnya ya. Mirip-mirip e, game space untuk koloni di luar angkasa mungkin maksudnya. Dan di sini e, sepertinya posisinya ada di Antartika. Kita harus bisa berjuang untuk mempertahankan e, penduduk yang ada. Kita dikasih ada 80 penduduk ya bro ya dan di sini kita harus ngaturin untuk e, biar mereka tetap hangat dan tetap bisa bekerja mencari e, sumber daya e, yang pasti sih makanan dan sumber daya di sini adalah kol ya Bro Arang untuk e, membangkitkan tenaga listrik pemanas Nah ini salah satu e, di tahap pertama ataupun zaman pertamanya untuk teknologi tri nya Bro emang agak repot ya ini game tuh uniknya jadi bukan untuk e, berjuang mencari kekayaan ya dan memperluas lagi kota gitu karena emang segini-gininya ini adalah survive-nya kita untuk mempertahankan masyarakat yang ada di lingkungan ini kalau jadi wali kota kayaknya udah berdarah-darah bro jadi tidak ada kebijakan yang e, bisa menguntungkan secara langsung jadi kita harus mengambil keputusan di game ini dari hal yang buruk dibanding yang terburuk ya bro <laughs> jadi susah untuk posisi mineralnya juga ataupun kandungan sumber daya alamnya enggak terlalu banyak jadi kita bener-bener dikejar dan harus mengefisiensikan apa yang kita dapat bro uh, gue coba main uh, seharian uh, dan ini gua coba ngulang kembali karena susah banget pada saat awalan kita belum tahu apa fungsi masing-masing Daripada itemnya yang kita cari dari uh, workshop ya Workshop ini kalau misalkan di game simulasi building biasanya itu bentuknya seperti kampus Ataupun tempat sekolah untuk mengupgrade bangunan-bangunan yang udah ada lebih baik lagi Ataupun mencari teknologi baru ya bro Nah itu uh, sedangkan kita uh, koloninya tuh memang terbatas Dan kita harus bikin balon udara untuk uh, apa ekspansi ataupun mencari Uh, penduduk yang tersesat Yang pasti sih semua harus punya rumah ya Tempat tinggal jangan sampai di luar Karena dia akan mati dan uh, koloni berkurang Otomatis uh, tingkat komplainnya itu lebih tinggi lagi Itu bar merah ini Diskontennya itu memang menyebalkan ya bro ya Itu susah banget dan ini adalah harapan Ini baru main uh, pertama sih masih Barnya setengahnya ya bro tapi nggak akan lama kalian main 15 menit salah mengeluarkan kebijakan ataupun salah membangun sebuah e, lokasi, kalian akan benar-benar kerepotan dan itu nggak akan bertahan lebih dari setengah jam kalian akan diusir, <guruh> di, dipecat jadi wali kota Anjir. <guruh> Oke, okay, nih kayak ini nih kebijakan buat kuburan ataupun orangnya dikubur di salju aja dibiarkan gitu loh bro. Ini nggak ada mending-mendingnya, <guruh> bikin kuburan pun. Nggak uh, terlalu signifikan membantu masyarakat ya bro Nah termasuk ini child shelter uh, Kalaupun nggak ada pegawai itu terpaksa kebijakan dikeluarkan bro Anak kecil bisa bantu untuk kerja, dikerja paksa kan Apalagi ini makanan Ini makanan kalau kalian habis, makanan kalian harus uh, mengambil kebijakan untuk membuat sup agar lebih irit Ataupun makan ini kayaknya nasi gabah kali ya <laughs> dua-duanya nggak ada yang bagus gitu kita hampir harus pilih salah, salah, salah satu yang memang kan meningkatkan tingkat komplainnya masyarakat eh, di koloni kita bro ya ini apalagi ini kita harus nyari eh, cara untuk mengobati pasien yang memang sakit-sakitan karena memang udaranya dingin dan kadang-kadang call kita juga kehabisan sehingga energi pemanasnya nggak nggak terus jalan bro nah ini yang barusan kita ambil kebijakannya Gue memperkerjakan paksa agar mereka mau bekerja lembur Ataupun 24 jam jadi malam pun mereka kerja untuk ngambil e, apa, sumber daya Yang paling gue takutin tuh nyari sumber daya adalah e, kehabisan kol ataupun kayu Karena nggak ada dua itu udah selesai kita nggak bisa bikin bangunan yang bisa mempertahankan keutuhannya e, kehidupan koloni kita Oke okay. Nanti gue uh, informasiin lagi yang lebih detailnya. Oke. gua mau skip aja langsung main ke 2 jam ke depan. Gue udah nyobain main pelan-pelan banget dan gua nikmatin juga pola permainannya yang memang sangat kompleks ya bro ya. Ini gua udah bikin uh, apa namanya uh, sebuah beacon. Beacon itu balon udara yang nanti kita harus uh, apa namanya uh, mempekerjakan orang uh, Scott ya untuk mencari daerah-daerah baru itu bisa dapat mineral ataupun bisa dapat juga penduduk survivor yang bertahan hidup walaupun kompleks juga disitu ada ada apa? ada ininya. Ada dramanya. <tuh> ini bangunan-bangunan ini udah gua upgrade uh, di zaman ketiga ini uh, dan gua sangat hati-hati sekali menggunakannya karena setiap enggak uh, upgrade bangunan ataupun menambah uh, kebutuhan uh, bangunan yang ada itu memakan uh, apa namanya, memakan energi yang enggak sedikit gitu nih kayak ini nih kan gue butuh 100 pohon dan 58 ataupun 25 uh, iron nah, dengan tenaga kerja yang tiap hari pasti ada yang mati <laughs> gue harus bener-bener nyesuaiin kebutuhan tenaga kerja juga bro jangan sampai anak kecil nanti disuruh kerja sama gue Ya ini cukup komplek lah pokoknya kalian kalau misalkan masih uh, sempat nonton video ini dan sempat kalian ngecek di Epic Games uh, aplikasinya Kalian download aja langsung ini keren banget bro Ya walaupun udah agak ketinggalan tapi menurut gua sih masih worth untuk dimainkan dan kalau kalian mau upgrade Wilayahnya nggak cuman ini ada juga yang tinggal di unlock kalian harus beli sih uh, Harganya juga menurut gua sih pas di kantong kita bro Gak mahal-mahal amat kalian memang niat untuk fokus di game ini, ini keren banget gini Ya, walaupun permainannya cacat kayak gue, tapi seru lah, berulah, agak anteng ya, untuk main berjam-jam, uh, ngulik uh, aplikasi programnya dari game besutannya, uh, uh, epic game ya. Ya, sebenarnya sih, uh, game ini uh, bisa di upgrade lagi, lebih luas lagi ya, cuman ya gue bawaannya basic aja karena memang posisinya yang gratis. Nah, ini juga... Gue mau cari Survivor ataupun mineral yang bisa kita ambil dari reruntuhan ataupun tempat-tempat uh, di luar uh, shelter kita ya bro Winter home Nah ini kita bisa bikin pos uh, Outpost ini harus kita cari dulu uh, ininya apa namanya Sumber daya ataupun teknologinya Kita bisa cek juga nih Di exploration dan industri ya bro Nah ini outpost oke okay. nanti kalau udah selesai nyari apa namanya nyari energi yang baru baru gua ambil tuh, ini cek juga orangnya tuh kadang ada yang mati tuh ini satu mati pasti <laughs> dan kita harus naikin biar nggak terlalu dingin juga posisinya uh, oke okay. kita udah mulai agak sedikit ancur-ancuran bro <laughs> Ini sampai ada Londoners ini Gak ngerti gua Ini maksudnya Londoners ini kayaknya Dia yang memang membuat organisasi untuk uh, Mengajak pulang ke kampung lain lah Nah kan dihadapkan juga dengan pilihan yang gak bagus bro Yang gak bagus dan gak bagus banget gitu pilihannya Antara dua ini antara gua tinggalin aja Ini gua nemu survivor si Scott gua Kalau enggak kita serang aja Beruang yang ada di depan gua hanya tempat mereka survei for ya Nah untung bro iya kita dibantu sama orang-orang yang survei for di situ akhirnya mereka mau kembali kayak eh, ikut kita ke kota maksudnya ya lumayan nambah-nambah lagi orang e, harusnya sih dapat mineral untung itu kebilang hoki kayaknya mungkin suatu saat nanti gue nyari Scott nyerang beruang tiba-tiba kita mati itu <laughs> harus bikin Scott lagi karena untuk nambah lagi Scott itu harus Uh, ngap upgrade lagi uh, apa namanya di workshopnya yang makan biaya jelas oke okay, nanti gua mainin lah kalau misalkan sempat untuk live streamingnya dan sekarang gua kasih tahu cara backup di Epic Games Bro karena di sini nggak ada menunya untuk ngebackup nggak kayak Distin ya Distin tuh ada menunya untuk backup dan restore kalau di sini nggak ada jadi gua langsung coba comot untuk copy paste sekaligusin gua mau pindahin ke laptop ceritanya nih jadi, uh, gue pindahin dulu backup ke flash disk. Uh, nanti, uh, sudah ada backupan gamenya, itu gue taruh. Gue tumpuk langsung begitu gamenya lagi di loading di akun gue yang dipindahin ke laptop dulu. Jadi, pastikan gamenya nggak akan uh, sudah siap launch gini, karena harus didownload ulang, dan ngedownload ulang itu makan uh, kuota yang nggak sedikit, uh, dan kecepatan internet kadang-kadang yang harus bagus. Oke. Okay ini dia, gue coba nah ini kan file nya ya 8,4 giga ya itu kalau misalkan udah ke update tuh hampir 9 giga karena ada cloud yang harus kita download dan ini bentuk installing nya kalau kalian udah copas saat pertama kali ngeplay itu kan dia pasti minta download ulang ya nah pada saat 1% itu kalian pause pause langsung paste file yang kalian udah backup tadi dari komputer kan gue pindahin Nah, ini gua akalin ternyata jalan begitu gua play lagi installing langsung naik ke 20% kayak ini nih naik ke 25% terus loadingnya lebih cepat lagi nah kadang-kadang kalau lag gua pause nah ini folder gamenya jangan sampai salah dia tuh bukan di folder game yang x86 ya program filenya ini adalah program aplikasi programnya tapi yang bener sih di C program file. Uh, Epic game, nah disitu langsung ada folder gamenya. Nah ya udah, lu paste ke situ aja, folder geluntungannya di replace gitu. Di replace, nanti gamenya yang sedang di pause di download di programnya Epic. Lu, uh, apa namanya? Uh, reload, kalau enggak misalkan nge -like ya, uh, apa namanya? Nyangkut dah, nah installingnya, Nah itu kan langsung naik ke 35. Oke, okay, udah, gue jelasin, walaupun enggak kecepatan mungkin ya nggak terlalu jelas tapi ini berhasil bro dia langsung uh, sinkronize dengan clone uh, otomatis cepat kebenaran ini nggak ada masalah tapi kalau kalian ada masalah kalian cukup pause terus restart uh, apa namanya uh, laptopnya terus reload di nanti dia akan otomatis sinkronize nah kayak gini Cuman pasti settingan yang keambil bisa jadi adalah settingan dari komputer yang memang miliki e, performa lebih bagus ya untuk hardware Nah, di laptop gue kan nggak terlalu GG walaupun itu prosesornya i7 tapi karena perangkatnya kurang support untuk kelas high high grafis. Jadi pasti agak lag nih. Aduh berat, benar ini game ini berat sebenarnya. Wah dan ada kekurangannya itu untuk ngezoomnya orangnya nggak terlalu detail gitu, kayak nggak terlalu kelihatan. Ya ada plus minusnya lah. Walaupun kalau dari kualitas grafis mah juara lah bro. Lu nggak akan bosen mah. Oke okay, alien berat bro. <laughs> Sore ya, gue ini cuma nyontek doang Otomatis gue begitu langsung login Eh masuk ke dalam gamenya Gue harus langsung setting Lu langsung rubah aja Kalau pindahin ke laptop Untuk grafiknya turunin Ini grafik gue pakai eh, dual grafik ya 2GB Jadi mau gak mau 2GB di zaman sekarang Kayaknya VGA udah aus ya <laughs> Ya turunin ke 60 Hz 1280 720 dengan kualitas low <laughs> karena efek saja dan lain itu sangat berat. Oke okay guys, thank you so much semuanya udah support uh, di channel gua. Jangan lupa sampai lupa like and subscribe. Dadah, bye-bye.